hello welcome back again. Bersama lagi kita acara ketapelikan bersama Master Ambon. Jangan, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Oke, okay. kita langsung aja. Ah, oh. nih lihat Ah, nah, kucok. Aduh, bor. Nah Bon uh eh ah. monstal Kenapa, Bro? Bon nggak bon. ah. oh. masih masih baby ya Ih. masih baby katanya Boy uh loh Bon Strek bun Strek coy, apa kita coy, Wih mantap Wih Strek Mantap Bun <laughs> Oke okay, lanjut Wih Wih jadi ambilkan gua Ikan gua diambil kucing cuy Yo. wasting ikan perdana gue cing nggak apa-apa buat buat dia kasihan udah ada yang ngasih oke bro lanjut lo udah gue ngajar yang atas udah jangan bawah buat mereka Oke, okay, apa kabel strike? Nah, kalau begini strike kita so, kalau gak, tadi, malah kita kuyang. cuy, at boy. Wih. boy. Angkat, boy. Tuh, boy ikan, boy. Wih, mantep boy. Nah. Ikan saya tadi itu. Nah. tadi Angkat, angkat, mohon. angkat mohon. Oi. Ah. Tukang, ikan Oi, mantap, lanjut, oh. Pada Aku toy. Apa? なんかなんか Uh. Kenapa lalu? Kok kenapa kok? Kenapa kok? Oh, enggak, kalau oh, pernah kasih, ya? udah, kalau ya. pasti